Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Seperti kita tahu bahwa Al-Quran adalah Kalam-kalam Allah Perkataan dari Allah Nah Semestinya Semua makhluk hidup ini Memiliki nikmat ini Untuk bisa mendengarkan Atau membaca Kalam-kalam Allah Apakah kita ingin menjadi Orang yang termasuk Kepanjangan tangan Dari tangan Allah Untuk menjangkau Saudara-saudara kita Ini ada peluang Untuk menjadi Kepanjangan tangan dari Allah Yaitu gabung di gerakan BWA apalagi sekarang dalam penyebaran ke daerah Jambi dan Kalimantan Timur siapa tahu wasilah dari teman-teman semua akan membuat saudara-saudara kita menikmati rahmat dari Al-Quran